Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Taala Dijauhkan dari segala merbahaya, bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya robbal Alamin Oke, sudah lama saya tidak membuat video tentang Ustaz Syamsul Debat Dan ada di sini requestan daripada kakon sekalian di Instagram Yaitu tegur istri lembut tapi marah Eh, macam mana tuh? Tegur istri lembut tapi marah Sayang, kau tahu tak? Betapa marahnya abang hari ini? Ah, Oke, okay, langsung saja, guys. Kita play videonya. Let's go! Oke, okay, seperti biasa, daripada channel Senyum Ustadz, jangan lupa di-support, guys, dengan subscribe dan tengok video-videonya, ya. Macam tuan-tuan dan tangan barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majelis ilmu, nabi kata mm -hmm. maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Allah. Tuan, tuan daripada teh, daripada sana, daripada yang daripada yang bukan orang Putera Jaya pun. Tak prisin rumah sini. ni. Yeah. Yeah. Tiba-tiba tuan-tuan ke ada satu taman dia pun pakai prisin ni Nak muntah tengok. Eh. Rumah dia lah secuai prisin. Eee. Apa tu prisin? Masing-masing tak nak kalah, nyampah dan tu. Margin dah eh, bawah that section. Dah bangi pun that section. Ya? Dah nah, habis. Tak apa Kampung-kampung je -kampung lah banyak. Gitu kan. Tapi betul lah. kan Perkongsian. Perkongsian. kan perkongsian Bono-bono baik. Hadis. tafsir Quran. Taman, taman syurga. Saya tinggalkan lagi. Saya ingat lagi. Masa tu macam makin tawau. Tapi tu saya nampak. Ada seorang uh, brother ni. Dia bagian teknikal. Dia naik yang tak pentah. Betul-betul baju dia. Baju dia. Uh, majlis ilmu. Nah, majlis ilmu dekat belakang tu pergi syurga balik hari je. Mai eh. Saya kata saya ustaz Don bagus, bagus noh, bagus noh, bagus noh, dah dah start down dia. tu. Kreatif Betul lah tu. Pergi syurga balik hari, tuan-tuan datang sugar, kau jangan balik. Tonton tak nampak. Yo, ni malaikat ni tengah mengembangkan sayap ni menaungi kita ni. Time mati semua. Betul betul. Ah, cuba tak nampak. Wah. Masuk-masuk meninggal pun ada. Ya, tuan-tuan tapi semua catat pahlaw ya, catat pahlaw tuan-tuan majlis mu ni walaupun tuan-tuan tidur dengan gaya bebas tak ada hal <laughs> tetap ada pahlaw pahlaw tidur lah, kan? ya, tuan, tuan. kemudian wujudkan waktu khusus buat keluarga untuk solat jemaah makan bersama berbuang ahli keluarga ada waktu khusus betul sebab Nabi je tu. jangan ingat Nabi sibuk Nabi ada ada ada sahabat yang kata aku nak berpuasa Ya Rasulullah aku tak nak buku-buku yang seorang aku nak berbunanya Aku nak, nak semayang ni satu hari Aku tak nak tidur Nabi kata jangan Nabi kata Aku pun ada masa untuk dia aku Aku juga ada masa untuk keluarga aku Dan aku juga berbuka Nabi kata Aku juga berkahwin Aku berkeluarga Nabi kata Maknanya kata Tak adalah tahu punah Maknanya Nabi ni mengajar kita tentang pengurusan masa Bila waktu khusus solat berjemaah Waktu makan bersama Dengan berbual Dia ada satu Satu larangan ni tuan-tuan Larangan tu tak disebut dalam kitab. Mm -hmm. Tapi disebutkan dalam logik akal. Iaitu larangan ada handphone. Itu salah. <laughs> tonton kalau makan macam ni Tak ada tak ada nilai ya tonton. Ya betul lah, betul, hey, betul betul betul. Sibuk pada mana Kan? Kemudian yang keempat sebut nama sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Allahuakbar tonton. Buat tonton. Sabut nama anak dan pasangan dalam doa. Ya Allah, keberikanlah isteriku ini ya Allah. Dia ni dogi ya Allah, Allah. Yang bini kat belakang, dia pun sama. Kurang kan? rasa menyambut pula dia kan. Aduh Tak doa sebut nama pasangan Tapi jangan salah sebut tu Tuan Umum pun pasangan Wah wow, salah sebut ya, Lepas tu anak gitu Ya Allah Berikanlah anak aku ni kejayaan dalam peperiksaan Ya Allah Anak aku ni Ya Allah anakku Danish ni Ya Allah Sebut nombor ni Bila sebut nombor ni ya Anak aku bakal menduduki SPM tahun ni ya Allah Dia ni harapan keluarga Ya Allah Uy anak doang ni ya? ya Allah aku harapan keluarga Dia pandang kan lah Ajar Berikanlah dia 12 E Ya Allah dah pucat muka lu <tuce> <Arabic. tuce> Apa kena lu Subjek mi ya <tuce> nih, kan. ha, Kemudian Banyakkan berzikir Banyakkan zikir kan? betul. Banyak. Hindarkan sifat malas Maksud malas ni apa ya Ada package dia Package rangsangan untuk kurang malas ni. Apa dia Pertama kurangkan tidur Mm -hmm. Membutuh punya Tauruk sampai terlupa lah Elok dah pakai apa semua kan Dah siap pakai baju penyabat nak keluar Maghrib Dia terlupa Dia ingat subuh <laughs> Kan tahu kan Tauruk orang kalau tidur Kawan saya si. mesti makin Dia boleh tidur dua hari Sekarang dah doktor lah dia Ambilah dia sambung belajar lebih. Dia dulu tidur dua hari lah Ponding kembali tu Tak pergi kelas hari, pagi selagi, tak pergi. Tidur, dua hari. Orang biasa bangun, weh, pukul berapa dah? Dia lain. Dia bangun ni, eh, hari apa dah? Lain soalan ni. Hira tu, Tuan. <man. laughs> tuan saya cakap bohong ni. Tuan-tuan, tahu tak? Tuan-tuan, ramai -tuan, orang yang cakap ni sama-sama membohong, banyak cerita. Cerita, wallahi. Saya cerita, cerita. Saya bawa cerita. Betul. Ya. Hidup tu, tu. Saya saya boleh tunjuk lah kat Facebook tu siapa orang nama kawan tu. Tanya lah Tanya lah dia. <laughs> Kedua kurangkan makan. Betul. Bukan kata jangan makan, kurangkan. Jangan banyak-banyak eh, Kurangkan makan. Macam malam ni akan buah eh, tak ada makan malam ni kan. Dia waktu tak ada makan, usah waktu. <laughs> Aduh. Hai. Saya tak tahu lah itu aku jangan, jangan mihun, Nihon. tu mihun malam tu. Mak saya dicakap memang makbul tu oi. Tak ada makan memang tak do Kurangkan makan. Macam Nabi mah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul. Ha, kan? Tapi kita gitu, macam mana? Selagi belum konyang, jangan berhenti. Itu kita. Gitu. Perjuangan belum selesai. Kan? Kemudian kurangkan media sosial. Kemudian kurangkan berhibur. Sebab ompek perkara ni. Kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan media sosial. Kurangkan berhibur sebab kalau tak lambat, ni jadi malas benda lain. Betul sih. Kan? Benar-benar. Tidur. Sebab itu. Apa halangan nak bangun subuh awal tu? Dia cakap. Bukan berjaya. Get up. Betul. Bukan tengok TV dah Tidur Betul tak Apa tu faham Tengah mimpi sadar Tengah saju Sel Selimut dia Eh nampak tak Poi gym hari-hari Yang kek eh? Bawa kilo-kilo Selimut tak berapa gram pun Tak lelik eh? <laughs> Nampak macam tu kan Kemudian Adalah Apabila ahli keluarga kita Mampu berlembut Bertoleransi Di antara satu sama lain Mewujudkan rumah sunnah Cakap elok-elok oh. Cakap baik-baik Contohlah bayangkanlah tuan-tuan. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang rumah kita. Rasulullah tanya, "Quran mana?" Teh. Ah, jap jap, jap jap. Mana cari? Bagi pula berabuk Ya Allah. Contoh ni cerita betul kan kalau kita bayangkan Nabi datang rumah kita tiba-tiba. Dan begitu juga Sampai tak kita suruh segala CD-CD, DVD kita gitu, ke apa-apa, semua barang-barang hiburan kita gitu yang ada di rumah. Sampai tak suruh kan? TV tengah on, tu Netflix. Eh? Oh, yalah. ke Netflix tu dia tengok camah. Mana nombor. Kan, YouTube. ialah adalah camah kan. Dan menyuruhkan segala baju atau seluar yang tidak menutup aurat. Sampai tak. Kadang-kadang kek -kadang rumah. Dah biasa, dah ke rumah macam ni apa, malah. Kek rumah lah kita kena pakai elok-elok. Tiba-tiba orang datang dah stand by. Itu sebab kalau kek rumah, pakai yang, yang paling baik sekali kek rumah kan. Tonton pakai yang jubah yang yang lengan pendek tuan-tuan tu, cek rumah. Tentang lah. tuan saya bukan petikai tonton pakai ni. No. Okey, Tonton datang buat salat, okey. Cuma orang Arab jubah lengan pendek ni dia bawa tidur. Ya, tapi boleh lah. Orang Malaysia ramai sebab cantik kan. Dia bawa salat, boleh dalam salah pun. Cuma, orang Arab kalau kita semayang ni jubah yang langgan panjang jubah yang pendek ni memang dia buat tidur tapi kalau imam kita panggil kita panggillah imam daripada sana datang mama si datang semayang kat sini dia pun tanya, kalau ni nak semayang kan nak tidur dia lah tanya, <laughs> kita takpun kita dah besok nah. tapi mungkin kalau <laughs> okay, saya itu, kalau saya jubah-jubah jubah yang langgan so, ah, contoh ayat kan ah, contoh, ah, contoh ayat kan <laughs> ni kan Ha, tak ada, tapi tak ada masalah pakai lah tak ada masalah maksud saya tu saya kata tu pakaian kalau kat rumah kita pakai jadi tak lah bah ada hmm. orang datang ci baju bah baju bah, baju baju nak cek baju kan ah tu kita melambak tidur kat ruang tamu tu <Sess> nah itu itu antagonola kan dan pakaian-pakaian yang baik dan bercakap dengan baik menunggu dengan baik panggil isteri pun dengan baik ha. wahai isteri ku ni panggil sayang sayang apa buat itu Kau nak bergaduh kenapa? Saya Kau tahu tak betapa marahnya barang ini Mak lombok tuh marah Oke ya sudah selesai videonya So, itulah tadi Syamsul The Bite yang share kepada kita Istilahnya, pesannya adalah Jangan pernah kita berlebihan Tidur dikurangi gitu kan Jangan berlebihan dalam tidur Makan juga jangan berlebihan Berhenti sebelum kenyang Dan makan ketika lapar Kalau tak lapar, jangan makan lah. Nah, lepas tu Apa-apapun semua hal yang kita kerjakan Jangan pernah berlebihan lebihan kan, sosial media Biasalah kalau kita dah tengok hape kita handphone kita tu, ah tak terasa kan, dah dah jam apa ni jam 4 kan, lepas tu main handphone, main social media tengok youtube, tengok apa-apa apa apa semua, dah jam 7 tak terasa mesti, sebab apa kita dah terlena macam tu, sama halnya dengan tidur, kalau kita tu tidur disunahkan oleh Rasulullah SAW tu tidur di awal lagi Ah, lepas isyak, lepas tu uh, mungkin nak, uh, uh, apa nama tu sikat gigi dululah, lepas tu tiba Tidur. itu Tu lagi baik. Sebab apa? Kalau kita tidur uh, awal, makan nanti jam 3 ataupun jam 2 kita dah terbangun. Tapi kalau kita tidur kan jam 12, jam satu, uh, kita terbangun jawab apa, -apa tu? Subuh dah hilang tahu. <laughs> Oke, okay. so jangan berlebihan kawan-kawan semua. Terima kasih dah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, comment dan subscribe support terus channel ini dengan Tonton video-videonya dan juga share video-videonya. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.